prinsip istiqomah laki-laki merasa gagah kalau bisa istiqomah istiqomah sini artinya bukan istri tiga di kontrak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladhi asrabi abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Hai asyadu Allah Ilaha illallahu wahdahu la Nabiyul <coughs> Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nuril huda wa syamsid duha wa badrir tujah wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqawan naqawan najah subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Rabbanaftah baynana wa bayna bil bilhaqqi wa anta khairul fatihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Amma ba'du Jinabal karamah para alim Para bapak kiai, para ibu nyai, cerdik pandai, masyayikh asatid, para sesepuh, dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita taklimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya dari forum komunikasi pimpinan daerah yang berkesempatan hadir Bapak Camat bersama seluruh jajarannya Pak Kapolsek berikut para anggota Pak Dan Ramil juga para anggota wali nagari bersama para perangkatnya juga tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati rekan-rekan panitia terkhusus sahabat-sahabat dari gerakan pemuda ansor sahabat-sahabat banser yang kita cintai, kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan istiqomah, berkhidmah kepada para ulama membentengi akidah ahlu sunnah wal jamaah serta berperan aktif menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan NKRI yang merupakan harga mati Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mudah mudah mudi para jamaah yang ikhlas mengikuti seluruh rangkaian acara di majelis mulia malam hari ini meskipun sound systemnya gak standar belas. jamaah yang ribuan tumplek blek kayak gini tapi sonya model merek Reketek. Harusnya penataan son di samping di situ yang sebelah sana juga dikasih terus kontrol yang di panggung juga harus dikasih Iki tukang soning ganteng tapi oon Mudah-mudahan, apapun kondisinya, kita semua telah digerakkan oleh Allah untuk hadir di Majelis Mulia malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah. Terlebih kita berada di bulan Rajab, salah satu dari tiga bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai-nilai barokah jadi para jamaah rahimakumullah dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah ada tiga bulan yang berurutan yang mempunyai nilai barokah setiap ibadah dan kebaikan yang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga bulan barokah itu adalah bulan rojab, bulan syaban, dan puncaknya adalah bulan suci Ramadan Kalau orang Jawa bilang ulan Recep, ulan ruah, kalih ulan, Poso. sebagai umat islam tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kita berada di bulan-bulan barokah tersebut saya yakin warga masyarakat sini sudah hafal semua dengan doanya Mari sama-sama kita baca, ditirukan, gak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, sengguyui, mesti pikirannya firrojatana. Nembong apalmu, doanem badok tokui, firrojabah wa sha'bana wabalighna ramadana birahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya daimal ihsan Apal nopo dereng? Kok dereng anek bujo galak kok langsung apal? Itu juga termasuk doa memohon agar diberi panjang usia. Di samping tentu saja mohon kepada Allah agar diberikan hidup yang barokah. Arti dari doa tersebut, ya Allah berikanlah kepada kami keberkahan di bulan rojab mas ekone dikurangi mas son menang ekone tok. ekone dikurangi volumenya diangkat nggak usah kakean eko son gak enak belas Ndak usah kakean eko dikurangi ekone yang penting cerita ya Allah Kakean kone, sing tulisane E C H bro, dikurangi. <tuh> ya Allah, yo Berikanlah kepada kami keberkahan di bulan rojab, berikanlah. Kepada kami Keberkahan di bulan Syakban Dan sampaikanlah Umur kami Pada bulan suci Ramadan Kita minta Barokah Barokah itu sering diartikan Ziyadatul Khair Bertambahnya Kebaikan Orang yang mendapatkan Barokah Hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis. Eh, sorry, sorry, sorry. Aku ngomong "stabil sekaligus dinamis". Aku lali, -lali ngaji nunggu nih, wong sing gak patek pinter. Mesti orang paham, mengarah kepada kehidupan yang selalu lebih baik, sehingga ada ungkapan "hari ini harus lebih baik daripada kemarin" dan esok harus lebih baik daripada hari ini para pecinta barokah para perindu barokah para penggila barokah orang-orang yang suka ngalap berkah itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu aku begini engkau begitu sama saja sami Mawon, pokoknya Mbak Mi, ditutup. Tapi orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua, makin mulia. Ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau orang Bojonegoro bilang "to be excellent". Tujuh nukoro dilawan. jadi uripe we tambah suwe tambah sae tambah katah ibadae tambah katah sedulurane, tambah katah sodakoe tambah sergep mo tambah sergep ngajine, tambah sergep zikire, tambah sergep sholat jama'ai saya pernah nerangin kayak gini ada yang ngomong, jani yang seneng sholat jamaah, tapi yang aku naik jamaah sandalku gelek ilang masjid Naik sandal sampeyan gelek ilang nomesjid. Witan dandane sampeyan uang api. Sengelek ini naik sandal sampeyan orang tahu ketok masjid Berarti sikile kileyo gak tahu banjek masjid. Ono wong nugu, ono ngaku ne agama Islam, tapi ratau banjek masjid. Dadi maro masjide ngenteni digotong wong papat diadahi pendoso. Iki ketoke wonge ya teko. Tapi ra wani manggon ngarep. Nyelempet nang ini panggung. Wonge yang melok tepuk tangan. Nah biar enggak terlalu sepaneng ya biar nggak terlalu metenteng ya, karena puyeng mergosone eprek kita refresh dulu bicara soal barokah ada perbincangan di tengah masyarakat kita bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan menyangkut barokah ini ada perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanita, atau kaum wanita itu biasa juga disebut kaum hawa. Kenapa wanita disebut kaum hawa? Karena memang me memencutkan laki-laki. Emang lanangin nek wong wedo ayu, mesti pertama kaget, Hah? akhirnya kagum terpesona. Wah, makanya tiara ini kaum Barokah itu biasanya lebih akrab dengan kaum perempuan yang menginginkan hidup barokah selalu lebih baik seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia itu kaum perempuan pengen barokah kalau laki-laki itu merasa bangga jika punya prinsip istiqomah laki-laki merasa gagah kalau bisa istiqomah Istiqomah di sini artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah, tapi istiqomah artinya teguh, tetap, dan tidak berubah. Itu laki-laki, kapanpun tidak berubah keinginannya.